بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سياءة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يظل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الرسول أما بعد أحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا المكان وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Alhamdulillah Pada kesempatan Guru kita Syekh Dr. Haitham ta'ala Membuka Pertemuan yang sangat bermanfaat Ini dengan sebuah muqaddimah yang dikenal dengan Khutbatul Hajah Yang berisi tentang pesan-pesan penting Di antaranya adalah pujian dan pujaan kepada Allah Azzawajal, Serta Hidayah Dan kesesatan keduanya berada di tangan Allah dan persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah serta utusannya. Kemudian beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sebuah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua dipertemukan di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya untuk kita dan antum semua. Fi al-Qadim Kanatala belaelu, di zaman dulu, ketika seseorang ingin mendapatkan ilmu, ingin meraih ilmu, itu bukan suatu cara yang mudah, cara yang cukup sulit untuk mendapatkan ilmu, ya ini masaran, fil zaman nabi sallallahu alaihi al-quran al-julud al-hijara al-akhshab di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya alat-alat tulis tidak seperti di zaman kita saat saat ini di zaman kita sangat mudah sekali kita untuk mencatat mencatat ilmu coba perhatikan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dahulu para sahabat Nabi Mencatat ayat-ayat suci Al-Quran Yang diturunkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bukan di atas kertas Akan tetapi ditulis di atas kulit Ditulis di atas batu Ditulis di atas pepohonan Hatta Rihla Litalab al-ilm Lisama hadith wahid Ahyana yusafir ila yusafir ahyanan ini bahkan di zaman dulu ketika seseorang ingin mendengarkan satu hadis, di antara hadis, hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka harus menempuh perjalanan jauh dari satu negeri ke negeri yang lain tidak menggunakan sarana transportasi yang seperti di zaman kita saat ini dahulu seseorang yang ingin menempuh perjalanan jauh dia harus mengendarai tunggangan bersama kafilah agar bisa sampai ke tujuan ke negeri untuk menemarkan satu hadis Nabi SAW saja jadi yani, sekarang antara Makkah dan Madinah. 400 km 400 km sebagai contoh misalkan antara kota Madinah dan kota Makkah itu jaraknya kurang lebih sekitar 400 kilo 400 km kira-kira dihabiskan berapa jam ya? berapa saat untuk menempuh jarak 400 km Ketika Nabi SAW Keluar dari kota Madinah Menuju kota Makkah Untuk melaksanakan ibadah haji Beliau keluar dengan kendaraan dan tunggangannya dan itu menghabiskan waktu sekitar sembilan malam Al-Imam Ahmad Rahimahullah Imam Ahlas Sunnah al imam Ahmad bin Hanbar Rahimahullah Kan fakir, Zahid Arada al-Khuruj Lisama' Al-Hadith Min al-Imamah San'ani Al-Imamah San'ani Fi San'a Fil-Yaman Wa Imam Ahmad, di Irak. Imam Ahmad, rahimahullah Taala. dahulu adalah seorang Imam, alim, ulama yang fakir dan juga memiliki sifat zuhud yang sangat luar biasa. Pada suatu saat Imam Ahmad ingin menempuh satu perjalanan jauh untuk mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Imam Sanani, sementara posisi Imam Ahmad pada saat itu di negeri Irak. Dan Imam As-Sunani berada di negeri di negeri Yaman di kota Suna. Fa'indama kharj marrah bimakka. Ketika Imam Ahmad keluar, beliau melewati kota Makkah. Ya, ini adalah jalan. Ia masuk ke Makkah lalu turun ke Yaman. Beliau harus melewati kota Makkah terlebih dahulu hingga sampai ke negeri Yaman. Wahyu ya Tuf, wa'ida bil Imam As-Sunani ya Tuf bil bait. Ketika Imam Ahmad melewati kota Makkah, beliau menyembatkan diri untuk toaf di sekitar Ka'bah. Ternyata dia mendapati Imam Sana'ani juga sedang toaf di sekitar Ka'bah. Kemudian orang yang berjalan bersama Imam Ahmad berkata kepada beliau, "Sekarang Imam Sana'ani sudah ada di hadapan kita, tanpa harus kita memutus perjalanan yang jauh untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari beliau. Kita tinggal mendengarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi secara langsung, karena beliau sudah ada di hadapan, di hadapan kita. Kata Imam Ahmad menimpali perkataan temannya, ya, kata beliau tidak, karena aku sudah bertekad untuk mendengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di negeri Yaman di sana. Akthar al man huwa? Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa namanya? Man, Abu Hurairah radhiallahu anhu. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu nabi Ma sebab? Apa sebab yang belakangi banyaknya Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab da'alahun Nabi alaihi wasallam. Sebabnya di antaranya yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu asbab annahu taraka al-ishtighal bitijarah al-ishtighal bidunya walazma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Kemudian sebab yang kedua karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu meninggalkan kesibukan terhadap dunia dan berusaha untuk fokus bermulazamah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-khulasa Intinya antum al-an wallahi fi akbar ni'mah Bahwa adik-adik sekalian ingat bahwa kita saat ini sedang berada di atas kenikmatan yang sangat besar fi ahsan wadhifah fi al-alam Dan sedang menjabat suatu profesi yang sangat luar biasa Dan ahsan wadhifah ليست الطب ولا ولا الهندسه ولا karena profesi yang bernilai, profesi yang tinggi itu bukan profesi untuk mencari titel dokter atau menjadi seorang pilot atau menjadi seorang arsitek, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa tiada. Orang yang ucapannya lebih baik daripada orang yang berdakwah di jalan Allah SWT. Dan ini adalah profesi kita saat ini. Ini adalah tugas kita saat ini. Kita harus memanfaatkannya dengan baik. Anas nas tat'ab fil kharij. Jika menonton kepada beberapa anak-anak. Yang tidak akan mereka berkawasan. Yang tidak akan mereka berkawasan. Yang tidak akan mereka Tajidhum al libas, ta mu mukarram, fi madrasa, walillah, ada -ada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita ingin merenung Di luar sana Ada orang-orang yang mungkin seumuran dengan kita Namun tidak merasakan kenikmatan yang kita rasakan Mereka di sana Berada di tengah-tengah jalan Ya, mereka tidak merasakan nikmatnya duduk di majelis ilmu memakai pakaian yang layak mungkin karena pemasukan yang tidak ada atau karena mereka tidak memiliki orang tua yang bertanggung jawab kepada, kepada mereka sementara kita saat ini berada di sebuah tempat yang mulia dan untuk menjalankan sebuah tugas yang sangat istimewa Allah subhanahu ta'ala maka apabila kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita saat ini demi Allah kenikmatan tersebut akan lari akan menjauh dari kita karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah mengatakan la apabila kalian mensyukuri nikmat-nikmatku niscaya akan aku tambahkan يقول بعض العلماء رحمهم الله ما استجلبت النعم بأفضل وأكثر من الشكر ما استجلبت النعم يعني إذا تريد النعم تأتيك أفضل شيء قل تشكر يعني عندما تشكر تزيد النعمة وعندما تكفر صلى الله تذهب النعم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها wa aksharuhumul kafiru kata taala bahwa kenikmatan ya, tidak mungkin bisa diraih dengan mudah seperti dengan cara mensyukuri karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kepada kita jangan sampai ya posisi kita seperti orang-orang kafir yang mereka menyadari akan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka kemudian ya mereka mengingkarinya ثم mereka adalah orang-orang نعم فبعض الناس اليوم يقول يوجد صعوبات في طلب العلم في الدراسة في كذا في كذا والواقع يقول غير هذا لاننا بفضل الله ونعمه الله امور عندنا توفرت والله لم تتوفر للامه الاربع في طلب العلم Liyum, mungkin sebagian kita ada yang berkata bahwa sangat sulit untuk mempelajari ilmu sangat sulit untuk mengkaji mengkaji ilmu padahal ya, demi Allah Allah subhanahu Wa ta'ala telah memudahkan jalan-jalan menuntut ilmu di zaman kita saat ini tidak seperti di zaman para Para ulama terdahulu, namun ya, ilmu para ulama tentunya tetap lebih berkah daripada ilmu yang kita yang kita dapati. Maka di sini perlu keseriusan dalam mempelajari ilmu. Nampun akbar muawwqat hari ini, asyiyah nakhtsilah minha. Nampun akbar muawwqat hari ini, tentang talaq alilmu. Di antara, sewa kan ilmu syar'i atau ilmu dunia. Nampun. Di antara rintangan terbesar ya, bagi seseorang untuk meraih ilmu, baik ilmu yang berkaitan dengan syariat atau ilmu yang berkaitan dengan dunia, syaitan yang pertama adalah setan. -ilm. Apakah setan menginginkan kita mencari ilmu? La, tidak. Setan tidak akan ingin kita mencari ilmu. Apa dalilnya? Maaf, al khidr dalilnya adalah kisah yang terjadi antara Nabi Musa dan Khidir, di mana Nabi Musa mengatakan tidaklah seseorang yang menjadikan aku lupa melainkan setan, setan tidak ingin Nabi Musa mendapatkan ilmu dari Khidir sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Al-thani Kemudian yang kedua setan. Mana yang Syaitan al-thani. yang kedua. Siapa setan yang kedua? Syaitan al awal عرفنا. Syaitan al-jin. Syaitan yang kedua menhuwa? Syaitan al-ins akhthar min asyaitan al-awwal. Setan yang pertama adalah dari bangsa jin dan kita telah mengetahui bersama dan setan yang kedua ini lebih berbahaya daripada setan yang pertama yaitu dari bangsa manusia. setan al jin, Setan dari bangsa manusia lebih berbahaya daripada setan dari bangsa jin. Kenapa? Karena apabila seseorang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan, dari bangsa jin, maka dia akan lari, ya. Dengan mengucapkan rajib, dia akan lari. Berbeda dengan setan manusia. Apabila kita, ya, meminta perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan auzubillahi dia akan balik bertanya kepada kita. Kamu boleh ngapain? al-awal syaitan ya. Kita telah mengetahui di antara rintangan terbesar adalah setan yang pertama dan setan yang kedua. Rintangan yang ketiga, setan Dan juga setan. Setan yang ketiga ini menggabungkan atau terkumpul pada dirinya setan yang pertama dan setan yang kedua. Di mana? Di Di Ha, ha, setan yang kedua yang menjadi rintangan bagi seorang penuntut ilmu untuk meraih ilmu yang bermanfaat yaitu gadget dan HP Di mana antara setan yang pertama dan setan yang kedua bersatu Ya, keburukannya pada setan yang ketiga yaitu berupa gadget dan hp. Yajjithni, hadha yang lakukan di pesawat, muzihi semuanya, yang lakukan di pesawat. Nampaknya Allah berkata pesawat. Dia berkata dia tidak mengambilnya, tidak mengambilnya. Dia tidak mengambilnya. Dia tidak mengambilnya. Dia tidak mengambilnya. Dia la Kata beliau ada sebuah kisah, ya. kisah ini diceritakan kepada beliau dari seorang eh, petugas yang bekerja di di atas pesawat. Kata beliau, ya, ada seorang penumpang, dia duduk di dalam, di dalam pesawat, sementara dia sibuk dengan, sibuk dengan HP-nya. Dia sibuk dengan HP-nya, sampai-sampai dia tidak tahu di mana dia duduk, dia tidak pergi ke kamar mandi, dia juga tidak menyantap makanan yang disediakan. Bahkan, ya, Kata petugas tersebut, demi Allah, apabila pesawat ini jatuh, dia tidak akan sadar, dia tidak akan tahu, saking sibuknya dengan gadget dan HP yang dia pegang. kepada Salah seorang Di antara orang tua Pernah berkata kepada beliau bahwa, Demi Allah ya Gadget dan HP telah mencuri Perhatian anak-anak kita Sampai-sampai ya, Kita hanya bisa duduk termenung Menyaksikan ya, Bagaimana mereka sibuk Dengan gadget dan HP-HP mereka Dan kita tidak mampu Mengembalikan mereka ke jalan yang benar biasanya ya, apabila ada seorang anak yang cukup nakal di rumahnya ya, atau rewel terkadang kedua orang tua berusaha untuk menenangkan anaknya dan tidak jarang, jarang. Ya. mereka jarang. menenangkan anak-anaknya dengan memberikan apa? Lalu dengan memberikan HP. Nah. عندنا Di antara rintangan juga dalam menuntut ilmu adalah malas, Jaam. sifat malas dan suka tidur. حتى يعني بعض الطلاب يعني صنع قصيدة يقول النوم والكسل من العسل Nah. Ya. sebagian eh, orang sampai-sampai membuat baik ya. mengatakan bahwa tidur dan malas itu lebih manis daripada madu nah. karena tadi kita sudah jelaskan bahwa ada di antara mereka yang memang betul-betul setan dari jenis manusia Yani, ya kul, man Naam, maya, maya Naam. ada pun ya, seorang siswa santri yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dia akan mengatakan barang siapa yang mencari kesuksesan sehari-hari. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita tentang kehidupan sehari-hari. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita tentang kehidupan sehari-hari. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita tentang kehidupan sehari-hari. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita tentang kehidupan sehari-hari. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita tentang kehidupan dia akan bersungguh-sungguh dan mengurangi tidurnya ada pun setan dari jenis manusia mengatakan barang siapa yang mencariku kesuksesan maka banyak tidur di malam hari dan pada akhirnya mengambil nilai nol dan dia tidak perhatian sama sekali karena dia beralasan tidak masalah kita dapat nilai nol ketika ujian kemudian dia menutupi dirinya dengan selimut dan, dan, dan uh, dia merasakan kenikmatan yang dia rasakan seorang penuntut ilmu harus berusaha menjauhkan dirinya dari sikap malas, menjauhkan dirinya dari banyak tidur ketika di pelajaran ketika olahraga apakah ada Apakah ada santri yang tertidur? bahkan kebanyakan santri biasanya ya memilih atau suka dengan pelajaran pelajaran olahraga itu adalah hari yang paling indah bagi para santri kita di kota Madinah kita ada apa namanya terkadang ya ada anak-anak perempuan yang belajar di sekolah SD kelas 1 dan kelas 2. Umurnya kurang lebih sekitar 7 tahun. Beliau pernah bertanya kepada mereka pelajaran apa yang kalian sukai di sekolah ini. Hissat Al-Quran. Apakah pelajaran Al-Quran. Awad Tauhid. Apakah pelajaran Tauhid. Awad Riyadiyad. Apakah pelajaran Matematika. Kalau afdol hissa عندنا hissa-tien. Kata mereka. Mereka hissa-tien afdol syaih. Itnien, kata mereka bukan itu semua tapi yang paling kita sukai ada dua pelajaran al-fushha al-fushha wa akhir katanya waktu terbaik ya, di kita adalah ketika waktu istirahat dan waktu pergi pulang ke rumah ya. kemudian beliau bertanya baik yang lainnya kal al al-mudarris Katanya waktu yang terbaik setelah itu adalah ketika pelajaran di mana gurunya goib absen. <tuh> Kalau seandainya cara berfikirnya santri seperti ini, kira-kira dia lulus akan menjadi apa? Hatta ana asma' Wallah. Wallah, ya ya, naam, ya adu, Masya Allah ya. Bahkan beliau juga pernah mendengar, sampai-sampai ya. para santri itu ya, berdoa agar gurunya itu dikasih penyakit, gurunya biar gaweb, ya, tidak masuk kelas. Al Imam Malik, rahimahullah. Imam Malik, rahimahullah. Al Imam Malik Yudarris fil Masjid Nabawi. Imam Malik، تنتقية دهولو، يعajar في مسجد نابawi. درس الإمام مالك رحمه الله درس فيه وقار لا أحد يستطيع، مو يتكلم، يهمس، لا يستطيع يقلب الورق، الدفتر هكذا، ممنوع. في مراقب رجل يسموه المؤدب، هذا يجلس بعيد. Wa yuraqib ad-dars ay insan Yushowish Fid-dars Ya'khudu hadha al ila bila al masjid Al-Nabawi Wa yadribu dars darsin siar, siar. Imam Malik Naam nah. nah. nah. nah. nah. nah. Di kajian Imam malik, malik, ya, malik, malik Ketika beliau mengajar di masjid Nabawi Tentunya kajian beliau adalah Kajian yang sangat Tenang sekali Dimana seorang penuntut ilmu Tidak berani banyak bergerak di majlis di majlis Imam Malik Sampai-sampai ya sampai. Seorang penuntut ilmu Tidak berani membalikkan kertasnya ya, Dia harus membalikannya perlahan-lahan Dan di majelis Imam Malik ya, Ada seorang muadib Pendidik, pendidik ya. Dan juga menjabat sebagai pengawas Apabila ada di antara para penuntut ilmu Yang dia bersikap kurang baik Di dalam majelis Imam Malik Dia akan dibawa keluar masjid Dan akan dipukul Dakhal walad Kemudian di majelis Imam Malik masuk ke dalam majelis Imam Malik seorang so anak kecil. Nazar muaddib ketika dia melihat uh, muaddib pendidik tadi pengawas yang tadi, al walad ma sana Padahal anak kecil tadi tidak berbuat apa-apa. Ketika raa al muaddib, ظن المؤدب ان هذا الولد سيشاغب dan yushawish fi dars al Imam Malik. Ketika pengawas melihat anak kecil yang masuk ke majlis Imam Malik, dia langsung menyangka bahwa anak ini nanti akan akan berbuat onar di majlis Imam Malik. فقام المؤدب وأخذ هذا الولد إلى خارج المسجد وضرب هذا الولد عشرين صوتا. عشرين. Kemudian anak kecil dibawa oleh pengawas keluar masjid dan akhirnya dipukul, dicambuk 20 puluh kali. Imam Malik رأى هذا. Dan hal itu disaksikan oleh Imam Malik, rahimahullah. ketika Imam Malik selesai dari kajiannya, وإذا, Imam Malik melihat يبكي. anak kecil tadi menangis. Imam Malik bertanya kepada anak kecil, kecil ya, yang tadi menangis, menangis. Apakah ya, pengawas tadi memukulmu dengan pukulan yang menyakitkan? Ya, ternyata anak tadi mengatakan tidak. Kalau begitu kenapa engkau menangis? Kan la kan Kalau cambukan itu tidak menyakitkan, kenapa engkau menangis? Kala, Atait Liatlubal ilm al imam malik dia menangis kata dia karena aku datang ke masjid ini untuk mendapatkan ilmu dari Imam Malik namun mereka justru malah memukuliku karena anak kecil tadi datang untuk untuk menuntut ilmu bukan untuk bermain Imam Malik maka di sini Imam Malik mulai timbul rasa kasihan kepada anak kecil tadi kam ya. sawtan kam wahidah imam malik bertanya kepada anak tadi berapa kali mereka memukulmu qala ya. 20 kata dia 20 kali aku dipukul uktub 20 kalau begitu catat aku akan sampaikan kepadamu 20 hadis dari hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam katab Kemudian dia mencatat hadis dari Imam Malik. kemudian apakah ini cukup? Karena sudah sudah imbang ya. 20 pukulan berbanding dengan 20 hadis yang yang beliau berikan kepada anak kecil. Kemudian anak tadi berkata tidak tidak mau. Zid Tambah saja pukulannya, biar saya mendapatkan hadis lebih banyak lagi. Orang yang paling banyak peduli kepada kita tentang kebaikan kita, kesuksesan kita adalah guru kita. Maka kita sebagai seorang santri Harus bersusah untuk bersikap tengah ya, Terhadap para guru ya, Kita menghormati mereka Kita beradab dan beretika ketika kita berada di kelas Kita berusaha untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita Nurajih, Kita mengulangi pelajaran dan menghafalkan pelajaran balu namun jangan sampai kita berlebihan dalam memberikan penghormatan kepada guru Sampai kita sujud kepada mereka atau mencari keberkahan dengan mengusap tubuh mereka Tentunya ini adalah sikap berlebihan Kita akan tutup dengan satu doa Yang pernah diperintahkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Lam yu'mar an nabi, sallallahu alaihi wasallam min illa nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal Untuk meminta tambahan sesuatu melainkan tambahan dari ilmu Kata Allah katakanlah wahai Nabi Muhammad Rabbi Zidni Ilma Ya Rabb Tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat. mal wal ma تستزيد Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta harta, meminta kedudukan, meminta kendaraan mobil ataupun itu pesawat. Tidak. Tidak itu semua. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufiknya. min Wallah shay. تريد أسئلة؟, أسئلة, أسئلة نأخذ أسئلة سؤالين أسئلة ثلاثة طيب ممكن؟ نعم. نعم. طيب أيها الطلاب إن شاء الله اليوم البرنامج التالي وهو الأسئلة منكم تفضل من سيسأل للشيخ تفضل ارفع ايادكم نعم. نعم هذا واحد بسم الله وعليكم السلام مكرفون هذا مشكلة خلاص عندك هنا نعم تمام Anak pernah baca Imam Nawawi berkata bahwasanya generasi as-salaf, generasi terbaik telah bersepakat bahwasanya menyibukkan diri dengan ilmu syari lebih utama daripada menyibukkan diri dengan mengerjakan sholat sholat sunnah dan menuntut ilmu adalah cahaya bagi hati. Pertanyaan anak syekh, apa maksud dari menuntut ilmu adalah cahaya bagi hati dan bagaimana agar anak bisa memotivasi diri anak dan teman teman agar tidak lelah dalam menuntut ilmu. Syukron syekh. جزاك الله خير. نعم. نعم. نعم. نعم. العلم نور من يعني كيف يكون العلم نور وكيف يعني ما هو الطريق حتى لن في طلب العلم. الإمام الشافعي رحمه الله إمامنا الإمام الشافعي رحمه الله يقول طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. Imam kita, Imam Syafi'i, R.A. ta'ala pernah mengutarakan bahawa menuntut ilmu statusnya lebih mulia daripada salat sunnah. Faham dia? Kalau jazakallah khair, ahsent, saya tak usah salat sunnah, jadi saya tak usah salat sunnah. Kalau begitu saya tak usah salat sunnah. Kalau begitu saya tak usah salat sunnah. Kalau begitu saya tak usah salat sunnah. Kalau begitu saya tak usah tidak seperti ini cara memahami perkataan Imam Syafi'i. Perkataan Imam Syafi'i ini berlaku hanya dalam satu kondisi, apabila seorang ilmu mendapatkan satu situasi bertentangan antara menuntut ilmu dengan melaksanakan salat salat sunnah maka di sini seorang penuntut ilmu yang cerdas akan mengadepankan menuntut menuntut ilmu Bagaimana mungkin seorang penuntut ilmu meninggalkan salat sunnah sementara ya, etika yang baik dan adab yang mulia itu harus terlihat nampak di dalam kepribadian seorang penuntut ilmu karena menuntut ilmu tentunya tidak kita lakukan kecuali untuk mengamalkannya Man fil hadits di sini ada sebuah pertanyaan Siapakah amirul mu'minin dalam bidang ilmu Hadis? Man? Al-imam al-Bukhari, Arabi. Amirul mu'minin dalam bidang ilmu Hadis adalah imam Bukhari. Apakah dia dari bangsa Arab? Leysi Arabi, وهu amirul mu'minin martaba, Asah kitab. Baedah kitabin lah, kitab sahih al-Bukhari. Lirajul leysi Arabi. Maa kala ana leysi Arabi, wala kada, wala kada. Talab min Allah, wa Allah subhanahu wa ta'ala, rafa'i. Naam. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala adalah seorang amirul mu'minina fil dalam bidang ilmu hadith beliau adalah imam ya. imamnya orang-orang yang beriman ya. bahkan ya. atau padahal Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala bukan orang bukan orang Arab coba perhatikan, kitab Imam Bukhari adalah kitab yang paling sahih yang menjelaskan hadis hadis Nabi SAW setelah Al-Quranul Karim ya. Imam Bukhari rahimahullahu di sini meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijadikan penuntut ilmu yang yang bermanfaat sehingga bukunya ya, buku Sahibu Bukhari, buku yang bermanfaat. Man huwa, Ya. Yani, min akbar ulama' mana? nahwu ya, Pertanyaan berikutnya, uh, ulama' nahwu terbesar, atau di antara ulama' besar dalam bidang ilmu nahwu, siapa? Man huwa. Sibawaih ya, Sibawai namanya saja bukan nama Arab laysa bi -arabi. Okay. Berarti ini menunjukkan bahwa Arab -Arab. Ulama, wal laysa bi -Arabi. ulama yang paling uh, istimewa dalam bidang ilmu Nahu adalah sibawe Dan dia bukan orang Arab. Arab Bahkan dia lebih tinggi yang mengalahkan orang-orang Arab Akbar kamus indana fil Abadi, Di antara kamus bahasa Arab yang paling besar adalah kamus yang ditulis oleh Firuz Abadi dan dia bukan orang Arab. Apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal. Lilla, yeah. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat kita semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam menuntut ilmu dan yang kedua kita bersungguh-sungguh <tuh -tuh -tuh> Insya Allah kita akan mencapai kepada derajat para ulama dalilnya adalah yang telah disebutkan oleh beliau sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam meniti jalan yang kami Ridhoi ini saya karena kami bentangkan jalan-jalan tersebut untuk mereka naam سؤال. أنا بطلان بعد. تفضل. سؤال الب. أنت؟ سؤال الأخير. الثالث <تصفيق> ممكن؟ <تصفيق> نعم. هالثاني مو مشكلة. نعم. <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertanyaannya من bagaimana cara kita mempelajari bahasa Arab؟ apakah kita praktekkan apa yang kita pelajari atau hanya mempelajari teorinya saja sama insyaallah yang pertama kita merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa taala dengan banyak berdoa kepada Allah ya Allah tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat Setelah هذا setelah itu langkah berikutnya kita harus berusaha untuk mengfungsikan menggunakan seluruh Panca bisa. kita untuk mempelajari dan mengkaji bahasa Arab orang bisa. Semua orang melihat Semua orang bisa. Semua contohnya misalkan merubah bahasa di kamar kita kita letakkan tulisan-tulisan yang berbahasa Arab banyak berusaha banyak membaca buku-buku bahasa Arab شوف الان انا مثلا ما هنا لا الكتابات هذا العربي فهمت تريد هذا anda beliau sebagai contoh sederhana ketika beliau melihat poster yang ada di belakang beliau pasti mata beliau langsung tertuju kepada tulisan tulisan Arab karena memang itu adalah bahasa bahasa induk beliau bahasa asli beliau sebagaimana kita ya, yang sering berbahasa Indonesia ketika kita melihat sebuah poster yang disitu ada tulisan Arab dan ada tulisan selain bahasa Arab di antaranya adalah tulisan Indonesia pasti mata kita tertuju ke bahasa Indonesia karena itu adalah bahasa-bahasa kita. Maka kita harus merubah, kita harus menjadikan penglihatan kita pertama kali menunjukkannya kepada yang berbahasa Arab. Kemudian yang kedua memfungsikan pendengaran kita. La arabi. تبحث عن إنسان لغته يعني جميلة تفهمها في بعض الاندونسيين يتكلم اندونسي لكن هو ليس باندونسي ممكن بنغالي ما تفهم لكلامه وبعض الناس تتكلم اندونسي جميل والعربية كذلك فبحث عن إنسان لغته جميلة وتسمع له سماع كثير نعم Beliau, kita berusaha untuk mencari teman atau untuk mencari orang yang bahasanya itu bagus. Bahasanya bagus, tatanan bahasanya bagus. Terkadang ya, kita melihat sebagian orang Indonesia ketika dia berbicara, kita menyangka bahwa dia bukan orang Indonesia. Kenapa? Karena bahasanya kurang bagus. Mungkin saja kita menyangka bahwa dia ini bukan orang Indonesia tapi orang Bangladesh. Gitu. Jika ini berlaku pada bahasa Indonesia maka itu juga berlaku pada bahasa Arab. Ya. Dalam bahasa Arab kita harus berusaha mencari orang, mencari teman yang susunan katanya dalam bahasa Arab itu itu bagus. Kita berusaha untuk banyak mendengarkannya agar kita terbiasa mendengarkan bahasa-bahasa Arab yang memang susunan katanya bagus. Ada ma'ak Bil-Andanusi, la apa? Arab. Arab. Arab. Ketika nah. ada teman kita misalkan mengajak bicara kita dengan bahasa Indonesia Kita berusaha untuk bertanya kembali, apa? Kita pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak faham ya. Ketika dia menjawab ya, pertanyaan kita dengan bahasa Arab, baru kita jawab Dengan bahasa Arab juga huna, Kemudian kita juga harus memfungsikan lisan kita la la bil Dimana kita berusaha untuk tidak berbicara kecuali bahasa Arab. Haul. harus berusaha. Toh, apa-apa, kita salah. Apa masalahnya? Tidak ada masalah kita salah. Ada, ada, abdul Aziz ada. Ma bahasa Indonesia tidak salah? salah-salah tapi tidak masalah al masalah. Salat tidak mengapa. Yang jelas kita terus berusaha untuk menyusun kata dan memilih diksi. dari dia tidak di sini, ya kata beliau kita harus berusaha untuk berlatih menyusun menyusun kata, kata beliau ada sebuah kisah ada orang-orang yang ketika datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umrah, dia ingin mencari eh, es batu ya. dia ingin mencari es dia tidak tahu bahasanya es batu dalam dalam bahasa Arab. Ini apa sih es batu dalam bahasa Arab? Akhirnya dia apa? Dia berusaha untuk menyusun kata, eh, tidak mesti harus padanan kata yang sama, tapi semakna, minimal lah. Akhirnya dia eh, mengatakan eh, atau mengartikan es batu dengan air batu. Yaitu Moya Hajar, maksudnya adalah air batu. Tidak jauh beda ya antara air batu dan es batu. Dan... Pembeli, akhirnya penjual pun bisa memahami dengan baik ini adalah sebuah contoh dimana kita harus banyak berlatih untuk menyusun kata tidak masalah salah tidak masalah kalau kita terjatuh dalam kesalahan yang penting kita terus berusaha Arabi ilal funduk, ilal ghurfa, funduk. ada orang Arab yang masuk ke dalam hotel ya. kemudian ketika di hotel ada tikus ya. Al ya. kemudian dia pasti akan menghubungi uh, resepsionis ya, menghubungi resepsionis. الفندق, di ya Tentunya dia merasakan ketakutan, dia takut keluar dari dari hotel, dari kamarnya. W ya. maka orang Arab tadi ketika dia menelpon, menghubungi resepsionis, dia akan berusaha membahasakan bagaimana ya orang resepsionis memahami bahwa di sini ada tikus sementara orang Arab tentunya tidak tahu apa itu tikus dalam bahasa Indonesia tidak tahu bahasa bahasanya tikus dalam bahasa Inggris نعم Akhirnya dia apa? Dia membahasakannya dengan permisalan. Ya, kamu tahu nggak Tom and Jerry? Nah. Ya. Sini, datangkan kucing, suruh ngambil tikus yang ada di kamar. Ya, datangkan Tom untuk merakit kalimat bahwa kita harus banyak berlatih berusaha untuk menyusun kata ha Ejjal的話, un tangan kita kita juga harus berusaha mengfungsikannya untuk menulis tulisan-tulisan Arab menulis huruf-huruf Arab terlebih khusus adalah Al-Quranul Karim apa yang tersisa? baki tetadawak اللغة العربية Yang tersisa adalah rasa. Berusaha untuk merasakan manisnya bahasa Arab. Fahada, ya ni, berbicara dengan Syekh Abdul Aziz, dia يا "Ya, يا ya, kura taeini." Misalnya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, هذا الشيخ الآن يحاول يتكلم يريد رأى kata beliau kita harus berusaha untuk merasakan manisnya bahasa Arab caranya adalah dengan kita berteman atau mendengarkan susunan kata-kata yang indah dari orang yang pandai mengucapkan bahasa bahasa Arab seperti misalkan ya sadiqi ya akhi dan seterusnya intinya kita terus berlatih agar kita bisa merasakan uh, lezatnya dan manisnya bahasa bahasa Arab seperti misalkan uh, tadi ya yeah, uh, <laughs> ketika salah mengucapkan uh, harusnya hafizahullah ternyata mengucapkan rahimahullah ya ini sebetulnya tidak masalah ya tidak masalah, boleh seseorang mengucapkan rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Baik itu untuk orang yang masih hidup ataupun untuk orang yang sudah yang sudah meninggal dunia. Intinya kita terus berlatih, berusaha, ya agar manis dan lezatnya bahasa Arab itu kita bisa rasakan. Pertanyaan yang terakhir. Nah. Subhanallah, khat kullu min hina al wa haola, يلا يلا ما في مشكلة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم لا ورحمة الله مشكلة وبركاته. الله هديك انت نعم عليكم السلام رحمة <تصفيق> الله وبركاته نحن باسم طلابي نحن مسرور جدا بمجيئكم في هذه المدرسة أنا مشفع وأنا من صف ثاني عشر عندي سؤالان سؤال الأول كيف نحفظ القرآن حفظا قويا وسؤال ثاني Indi Al-ragbatu Fimuasala Dirasati Fimuasala al Di Saudiyah film Fimuasala Al-jamiat Al-islamiyah Ma Ya Wahal Mungkin an Hada Wa Khairan ان orang menyangka bahwa kota Madinah itu seperti mesin di mana apabila masuk dari satu sisi ya dalam keadaan tidak tahu keluar dari sisi yang lain dalam keadaan menjadi seorang alim ulama fi banyak ya mahasiswa yang didewa dari jami'ah Islamiyah dari Universitas Islam madinah Kalau kita tidak mempelajari ilmu dari sejak deni ya di tempat kita maka kita tidak akan bisa mempelajari ilmu di kota di kota Madinah intinya bahwa kita harus melangkah ya, meskipun di tempat di tempat kita dalam menuntut ilmu kharaj min huna min andonusia man yatakallam al-lugha al-arabiyyah wa hafiz al-quran wa hafiz ba'd al-ahadith wa sar mu'allim wa sar ustadz wa mudarris wa da'iyah nعم kenapa la ikhtass bi Allah, wa ta Naam. Ya, ya. Karena ada ya, di antara teman-teman kita yang juga sama orang Indonesia, dia belajar di negeri Indonesia, tapi dia bisa menguasai bahasa Arab, dia bisa menghafalkan Al-Quran, dia juga bisa menghafalkan sebagian hadis-hadis Nabi Alaihi Wasallam. akhirnya dia bisa menjadi guru, menjadi seorang da'i. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang ilmu itu tidak berbatas tempat. Ya. Ilmu tidak berbatas tempat. Tinggal tadi pertanyaan berkaitan dengan menghafal al-Qur'an. santri atau penuntut ilmu yang tidak menghafalkan al dia bukan penuntut ilmu. Karena menghafalkan al sangat mudah. Dalam jangka enam bulan, Insya Allah akan bisa menghafalkan al-Qur'an. طوغه الحافظ ابن حجر الاسقلاني نعم يعرف لازم شافع المذهب يا كثار استاوي ابن حجر الاسقلاني كان دي ادل علماء شافعية نعم كان يحفظ في يوم واحد يقول قريب من حزب يعني نصف جزء في يوم ده هو ابن حجر رحمه الله تعالى دي بيس منحفل dalam 1 hari kurang lebih sampai satu hizb yaitu setengah juz Surat maryam ya, surat maryam bisa dihafalkan alil hafzu hajar dalam satu hari Bشر. dia manusia biasa مثله مثلك sama seperti kita man <tuh> <'in> <القرآن> siapa yang bisa membantu kita menghafal alquran <القرآن> allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala yang bisa membantu kita menghafal alquran antum fil jami'ah misalnya يعطو كتب ومصطلحات و Fizia, wa -kimia, wa asyaa bil weinjah. Weinjah. sebagian kita ya di sekolahannya juga sama mempelajari banyak istilah-istilah yang yang mungkin tidak kita pahami baik itu dalam bidang ilmu fisika ilmu kimia atau ilmu umum lainnya tapi ketika dia berusaha untuk menghafal akhirnya terhafal juga istilah-istilah tersebut jika itu berlaku pada ilmu dunia, kenapa Al-Quran tidak bisa kita melakukan hal yang sama? Kita hafalkan, kita hafalkan, sampai bisa benar-benar lancar hafalan kita terhadap Al-Quran. Jangan pernah bertanya tentang tata cara menghafalkan Al-Quran kepada orang yang tidak hafal Al-Quran. Kita bertanya kepada orang yang sudah menghafalkan Al-Qur'an. Apa bedanya? Kalau kita bertanya kepada orang yang tidak hafal Al-Qur'an, dia pasti akan menjawab menghafal Al-Qur'an sulit. Tapi sebaliknya, ketika kita bertanya kepada orang yang sudah menghafalkan Al-Qur'an, dia akan membantu kita, memudahkan langkah untuk menghafalkan Al-Qur'an. Sini, saya bantu untuk menghafalkan Al-Qur'an. al Qur'an. Arab. ليسو المشاركين ليسوا بعرب. Kalau كيف حفظوا? Kalau kita perhatikan di dalam perlombaan-perlombaan Al-Quran, para pesertanya rata-rata bukan orang Arab. Bagaimana bisa mereka menghafalkan Al-Quran? Allahumma ya wa Allahummajzi khairal jazakum kulmankana sebaban fi iqamat hadha alikaa wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakumullahu khairan akhir kata dia memajadkan doa-doa yang indah dari nabi sallallahu alaihi wasallam. semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkabulkan doa beliau untuk kita semua Allahumma amin <usur> <usur> Allahumma amin jazakumullahu khairan Syekh Dr. Haytham Sarhan ala liqai al-manafi insyaallah wa bernamajal al-tali wa huwa yang ertai ilah min hadiah fun yang hadiah min al wa tfaya tfadhal syekh asbur dan tukti ilah syekh syarhan al insyaallah minna syekh kasyukur insyaallah tfadhal Ust. kalimat syukur, ada hadiah Allah wa akhirnya istitahaya majlisana di kafara majlis subhanakallahu bihamdik sholli